Kami mau Sejati. Betul -betul jangan jangan yang terjadi aksi dandut paling yahut. Wah, keren. Stop Semua jangan bergerak. Tahan ya, Mas. Oke. Okay. Paling meringis kita tadi. Bocengnya meringis kita tadi. Oke. Okay. Oke, okay. tahan. Meringis. Eh. Nah. Wajah Tragedi! Wajah Tragedi! Wuhuuu! Tragedi! Hehehehe Star Lihat itu binatang jalan, Terlentang di antara kuta. Terbang menerjang Dan hilang Nihilang, ditelan debur Ombak Laut tang oh dewa ya teh mas mau kemana manakah ke kumpulan yang terbuang yang kayang menantang karang oh ke situ apa obsesimu karma karma Baru lihat, susu kayak gitu. Baru juga kan, susu kayak gini. M-SUSU, pertama di Indonesia. Minuman energi plus susu, M-SUSU, M-150 plus susu, bisa. Lihat susu kayak gitu Lihat juga kan susu kayak gini M susu Pertama di Indonesia Minuan energi plus susu M susu M150 plus susu Bisa Energi plus susu M susu M150 plus susu Bisa Oh. Batu Baru. Batu Baru. Batu Baru. Saat ancaman datang Bangkit dan tunjukkan ketangguhan penuh gaya HP Butts Ultimate Tangguh penuh gaya Apa yang mau tahu? Apa yang AP Boots Moto, Boots sebenarnya keren sepenuhnya. AP Boots Moto, Boots sebenarnya keren sepenuhnya.